Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Para sahabat tentunya kita keunggahan pertama ya, ada kabar spesial banget nih buat kita semua Farah fans Kita lihat sebuah unggahan dari akun Instagramnya Indra Hartono para sahabat ya. Kita lihat di dalam aku pribadinya mengunggah sebuah postingan foto ya bersama Abang Rizky Bilarni Wow, duo lelaki kece banget di ya, persahabat ya, duh kita salah banget sama si kuning-kuning Bersahabat yang selalu dibawa nih Wow mudah-mudahan keberkahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada Idola kesengan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya Pak Indra Hartono menuliskan sebuah kalimat caption bersahabat dikatakan Senang bisa bertemu dengan kakak Rizky Bilar Dengan mobil impiannya Follow IG ku ya Indra Hartono H. Wow bersahabat ya tuh Dengan mobil impian Rizky Bilar Akhirnya bersahabat ya sudah tercapai sudah dimiliki nih si kuning dengan tentunya harapan yang sangat bahagia banget dari abang Rizky Bilar ya alhamdulillah tentunya sudah tercapai ini keinginan dari abang Rizky Bilar dan untuk keunggahan dan kegabah berikutnya persahabat ada info spesial nih dari bang Aril ya kita lihat di akun instagram pribadinya. Bang Arin mengunggah info spesial bahagia bahwa tentunya besok persahabat yang sudah dipastikan BDSG kejora akan tampil di acara LIDA 2021 di Indosiar persahabat sebagai juri putih nih Jangan sampai lupa nih, jangan sampai ketinggalan Catat jam dan tanggalnya persahabat di hari Kamis tentunya besok malam Bakal hadir kejutan baru, kejutan bahagia dari idola kesengan kita yang akan tampil nih dalam acara Lida Dangdut 2021 persahabat ya, dalam postingan tersebut juga Bang Ari memusnahkan sebuah kalimat caption info ya, dikatakan jangan lupa besok malam tanggal 29 April 2021 ada penampilan Leslie Kejora juri putih di program Lida konser top 42 grup 4 putih persahabat ya, mulai jam setengah 9 malam, hanya di Indosiar nih, sudah diinfokan oleh Bang Ari bahwa besok malam Dede Lesti akan tampil di acara Lida atau Liga dan Danut Indonesia 2021 di Indosiar. Dan untuk kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih. Wow, foto cute dari Dede Elisti ini gemoy banget, persahabatnya bahagia nih kita melihat postingan foto ini persahabat ya. Semakin hari tentunya semakin bersinar banget nih dari indolak kesenangan kita ini. Mudah-mudahan kebahagiaan kesuksesan selalu diberikan kepada Dedek Lesti kejora. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial ya. Wow tentunya baru terposting nih. Ketika tentunya Elasti kejora di rumah Rizky Bilar, Apa sahabat ya di situ kita lihat nih sedang naik balon. Bebek nih persahabat ya Aduh Dua bucin cute banget persahabat ya Kita dikasih vitamin langsung oleh Teh Indini Persahabat ya Sepupu dari Dedek Lesti Yang selalu memberikan vitamin cute nih Dari idola kesengan kita ya Postingan tersebut juga tentunya telah dipost oleh Akun Instagram Leslar underscore Indonesia 2020 Yang mana banyak sekali komentar Banyak sekali respon Dari para fans nih Yakni dari akun Instagram Purwanti Hidayah 54 di situ mengatakan dalam kolom komentar bingung mau komen apa lihat idolaku naik balon sambil main air <laughs> ada juga tentunya komentar dari akun Instagram Iana Sur 178 di situ mengatakan ya ampun kelakuan ada-ada aja. Ada juga tentunya selanjutnya komentar dari tantri.nova nih Mengatakan resahabat dua bocil yang lagi main air alias Ciblon Katanya ya aduh ada ada aja nih respon dari para fans ya Yang selalu mensupport buat hubungan idola kita leslie di bilar resahabat Yang mudah-mudahan tentunya hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan kelancaran sampai menuju halal dan untuk selanjutnya, para sahabat ada sebuah unggahan spesial juga nih ya. Tentunya ini dari akun Instagramnya Bang Deng langsung nih, ada sebuah kalimat disitu dikatakan, Astaga, lupa aku tuh manusia tipe ini, wakawaka. -waka bilar itu 29 besok ya, berarti wakilkan maaf sama bismillah cinta nanti satu Mei tapi sumpah jadi gue normal kok nggak gede katanya ya Wah, ada info juga nih bahwa Rizky Bilar tentunya tampil di Liga besok malam wow paket komplit nih persahabat ya dan jangan sampai lupa nanti tanggal 1 Mei akan hadir konser Bismillah Cinta, para sahabat ya, tentunya mudah-mudahan saja kita diberikan kabar bahagia, kabar baik dan tentunya vitamin bahagia buat kita semua dari idola kesayangan kita. Untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan postingan juga ya. Di sini kita lihat tuh Abang Bilar sedang tentunya mau OTW, para sahabat ya dengan mobil si kuningan nih. Kita lihat, para sahabat ya. tentunya postingan ini telah diunggah oleh akun Instagram Sedal Putih Bilar nih yang mana banyak sekali komentar juga dari para fans disitu ada komentar dari Yulian Skorvaka Disitu mengatakan Mau jemput Ngayas tuh Bukber bareng soalnya tadi Bang Derry sama Adlin Bukber bersama sama Wow bersahabat dari sebab balasan nih Ada komentar dari akun day underscore SR ya disitu mengatakan juga bukanya itu di mobil sama Bang Deri katanya ada juga balasan langsung dari unfa sahabat ya Bang Deri tadi sama Adlin terus disitu situ tidak ada Abang Wow para sahabat kita lihat juga nih ada jawaban lagi sahabatnya. berarti Adlin sama Deri saya terus bilar Wow pastinya nih lagi jemputnya ya yes, sahabat ya Tentunya kita lihat aja di unggahan Instagramnya Bang Adlin persahabat ya kita lihat nih di GS-nya Wow ternyata iya Pak sahabat, ya Bang Adlin sedang bukbar nih Wow kita selpuk sama Tentunya yang di sebelah Bang Adlin tuh kita lihat yang nggak kelihatan masalah ya ada kerudung tuh. Aduh, tentunya bikin penasaran traveling aja persahabat yang mudah-mudahan tentu kita mendapatkan cedukan vitamin bahagianya dari idola kesenangan kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.